Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. How you guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja. As always, tiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gue balik, balik lagi, ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan hantu Meksiko. Sekarang ini kita udah sampai ke part 6. So, buat lo semua yang belum nonton part-part sebelumnya, lo bisa tonton dulu linknya nya gue taruh di bawah. Kalau lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Assalamualaikum. ya, kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang super creepy. So, ada seorang cewek bernama Steph dari Meksiko. Doi itu cerita kalau Doi dan keluarganya sering banget ngalamin kejadian aneh selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini. Teror itu dimulai sejak Doi membeli sebuah boneka dari sebuah toko barang antik. Tapi, meskipun boneka itu udah dibuang sejak bertahun-tahun yang lalu, dan Doi dan keluarganya ini udah pindah beberapa kali, Kejadian aneh itu seolah tetap mengikuti Doi dan keluarganya. Nah suatu malam pas Doi udah mau pergi tidur, Steph tiba-tiba ngedengar ada suara-suara benda yang bergerak dari dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidurnya. Karena perasaan Doi itu udah mulai gak enak. Jadi Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai merekam. Espera, espera, ve, se está Decidió hacerse presente el amigo Y de día... Ay, no Miren, miren, miren, miren Ay, no Ada sebuah tangan berukuran kecil yang tiba-tiba muncul dari dalam lemari pakaian itu Dan ngegeser pintu lemari itu secara perlahan tapi anehnya, pas Steph ngebuka pintu lemari itu, di dalam situ sama sekali gak ada orang. Bahkan lemari itu penuh banget dengan baju yang digantung. So, pastinya bakalan sulit banget ya buat seseorang bisa ngumpet di dalam lemari itu. Doi sempat pernah nyoba buat ngetok pintu lemari pakaian itu. Dan ada suara ketukan yang seolah kayak ngebales dari dalam situ. Setelah Steph ngepost video ini, banyak yang percaya kalau Steph dan keluarganya ini udah ketempelan sama sosok yang gak baik. Dan mereka nyarainin Steph buat ngelakuin ritual pembersihan di rumahnya. Tapi gimana nih menurut lo? So ada seorang cowok dari Meksiko dimana Do itu cerita kalau ayahnya pas masih muda pernah nyobain main ujah board. Tapi Do itu nggak sempet buat mengakhiri permainannya dengan benar. Jadi mungkin Do itu kayak nyambut tangannya di tengah-tengah permainan gitu guys. Dan sejak saat itu si ayah ngerasa kalau ada sesuatu yang ngikutin Doi dan keluarganya. Meskipun Doi udah menikah berkeluarga dan berpindah rumah berkali-kali. Nah suatu malam pasti si anak cowok ini tinggal sendirian di rumahnya. Dan Doi mulai ngedenger ada suara-suara. Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam. Ada sesuatu yang mengintip di balik tembok di ujung ruangan. Cowok ini sempat kaget banget sama apa yang Doi lihat. Tapi pas Doi cobain buat ngumpulin keberaniannya dan nyamperin sosok yang tadi, ternyata disitu sama sekali nggak ada orang, nggak ada siapapun. Apalagi lu bisa perhatiin baik-baik ya, disitu sama sekali nggak ada tempat buat ngumpet. Kalau gua zoom dan gua amatin pas sosoknya nongol, bentukannya itu kayak kepala tapi wajahnya itu pucat banget ya. Dan sampai sekarang, anak cowok ini sama sekali nggak tahu apa yang sebenarnya mengikuti Doi dan keluarganya sampai saat ini. Apakah sosok yang tadi itu masih ada hubungannya sama permainan ujabboard yang pernah dilakuin ayahnya pas doi masih muda atau justru ada penyebab lain? Baby Bulan September 2022 yang lalu, ada sebuah keluarga di Meksiko yang seneng banget karena sedang menunggu kelahiran bayi pertama mereka. Makanya mereka mengadakan baby shower dan mengundang semua anggota keluarganya buat datang ke rumah mereka Mereka ngobrol-ngobrol, makan-makan, dan juga foto-foto pastinya Semuanya baik-baik aja sampai acara itu selesai dan mereka pulang ke rumah masing-masing Tapi keesokan harinya pas mereka nge-share foto yang mereka ambil kemarin Ada sebuah foto dari keluarga itu malam itu yang aneh banget Coba deh lo perhatiin baik-baik foto yang ini ada sesosok wajah yang serem banget di bagian paling ujung dari foto itu. Dan sekarang coba lu bandingin ya, sama wajah-wajah orang lain yang ada di foto itu. Wajahnya tuh kayak pucat dan berantakan banget. Selain itu, warnanya tuh kayak disaturit ya. Kayak hitam putih gitu. Dan pas mereka tanya, diantara semua keluarga yang hadir pada hari itu, sama sekali nggak ada yang kenal sosok itu siapa. Dan mereka juga sama sekali nggak ada yang lihat sosok itu selama acara berlangsung. So, mereka semua langsung shock. Dan percaya kalau yang tadi itu bukan salah satu dari anggota keluarga mereka. Ada mitos yang bilang mungkin aja sosok itu adalah sosok yang mau gangguin bayi yang ada di dalam kandungan mereka. Tapi beruntungnya informasi terakhir yang gua dapet, sekarang bayi dari keluarga itu udah lahir dengan selamat dan kondisinya baik-baik aja. Wala. So ada seorang anak yang lagi seneng banget. Karena setelah doi cobain berkali-kali, akhirnya kamera yang doi kira udah rusak bisa nyala lagi, dan saat itu juga doi langsung cobain buat ngerekam video. Karena saking senengnya, doi itu langsung teriak-teriak dan juga manggil mama dan adik perempuannya. Tapi coba deh, sekarang lu perhatiin video yang ini baik-baik. Pas anak ini masuk ke kamar adik perempuannya dan manggil-manggil adiknya buat muterin badan, tiba-tiba kepala manekin yang ada di atas meja rias di belakang adik perempuannya itu bisa noleh sendiri. Dan otomatis kejadian itu bikin mereka panik dan teriak histeris ya. Sekarang coba deh, gua pengen lo semua buat perhatiin baik-baik cara kepala manekin itu muter. Kepala yang tadi itu bukan kayak kesenggol atau kegeser secara nggak sengaja ya. Tapi beneran muternya itu bisa kayak 180 derajat guys. Asli videonya ini creepy banget ya. Apalagi kalau ngelihat dari ekspresi orang-orang yang ada di dalam video ini, kayaknya videonya itu legit banget. Sama sekali nggak kelihatan kayak video fake atau dibuat-buat. Tapi kira-kira apa nih yang bisa nyebabin kepala manekin itu bisa berputar 180 derajat kayak di video yang tadi? Mario. So, ada seorang cowok bernama Mario dari Meksiko. Beberapa waktu yang lalu, Doi itu sempat viral banget di Meksiko karena Doi nge-share kejadian-kejadian aneh yang Doi alamin di tokonya. di mana toko Doi itu jualannya boneka pinata. Buat Doi yang gak tahu, googling dulu deh. Anyway, banyak banget kejadian aneh yang Doi alamin. Mulai dari ngedengar suara-suara yang sumbernya gak jelas, barang-barang yang kayak ngegeser, berpindah tempat, dan jatuh sendiri, sampai penampakan yang bener-bener jelas banget yang terekam di kamera CCTV tokonya. Tapi walaupun udah ngalamin banyak banget kejadian aneh, Mario tuh masih tetap bertahan buat jualan di tokonya itu dan sama sekali gak pindah. Sampai suatu hari, Doi itu dapat saran dari viewersnya buat nyobain naruh tepung di atas lantai. Buat ngetes apakah yang ngelakuin semuanya itu orang atau bukan. So, malam itu Mario cobain saran dari viewersnya itu buat naruh tepung di atas lantai. Selain itu, Doi juga ngarahin kamera CCTV-nya persis ke arah taburan tepung yang tadi. Karena durasi videonya yang sangat singkat, gue pengen lo semua buat perhatiin video yang ini. Bye-bye. Sumpah videonya creepy banget, men. Secara misterius, tepung yang ditaburin ke atas lantai itu bisa muncul jejak telapak kaki, seolah kayak ada seseorang yang berjalan di atasnya tapi sama sekali nggak kelihatan di kamera. Gue sama sekali nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi di video ini, walaupun nggak sedikit juga ya. Yang ngeragoin keaslian dari video ini, ada yang bilang video yang tadi itu cuma video editan, video fake.